Halo guys, jadi balik lagi bersama gua Wirman di Gitar Channel yang sekarang lagi-lagi nggak -lagi ngomongin gitar kenapa karena gua sekarang lagi mau main Minecraft lagi ya. Di sini gua melanjutkan uh, perjuangan di part 1 yaitu dalam survive di dunia Minecraft. Ya ini rumah gua nih bisa kalian lihat gua udah full armor ya berupa iron, shield juga dan pedang juga. Inventory gua. Nah, ini nanti gua akan masang pagar. Ya Selama gue dari Surabaya kemarin, sebelum gue ke Surabaya dan sudah ke Surabaya sebenarnya gue udah main ya <laughs> Karena ya kadang kangen juga Nah jadi ini gue akan melakukan tour ya, di sini gue akan melakukan tour Apa aja yang berubah semenjak dari part 1 Oke okay, di sini ada <laughs> ada anjing lagi marah lihat domba-domba gue Yang gue ambil sendiri ya, ini kandangnya bisa kalian lihat sendiri nah daripada lu marah-marah mending kita kasih tulang supaya lu bisa jadi temen let's go shit dia gak bisa jadi temen dong kalau lagi marah what the fuck i'm so sorry doggy so sorry <laughs> nah di sini uh, peternakan gue ya baru ada ayam sama domba dan di sana ada banyak ladang di sini gue kesibukannya juga biasa di sini gue cuma ambilin wall-wallnya aja siapa tahu guna nanti rumah dalam wall gitu kan rumah berbentuk wall Rumah berbahan wall Sorry. Kenapa wall, soalnya kalo wall tuh bisa diwarnain apa aja Jadi nanti rumah yang gue bisa bangun tuh warnanya terserah gue gitu kan Pilihan warnanya lebih banyak Nah setelah wall sudah gue ambil Biasanya gue akan bunuh <laughs> Beberapa Untuk dijadiin makanan Secukupnya aja gitu ya setelah dari itu gue kasih makan supaya lu beranak lagi dan menghasilkan wol dan daging lagi buat gue. Nah, setelah selesai gue tinggal pindah ke sebelah sini yaitu ayam ayam. yang gue paling keselin dari ayam adalah dia <laughs> dia dia spawn banyak telur yang gue juga nggak tahu gunanya apa selain bikin kue. cuman bisa dilempar doang aja. nah kurang lebih juga gue sama ya di sini gue akan melakukan pembunuhan massal dulu, pancing dulu. Sini, sini, sini, sini, semua, sini, semua, Let. sini, semua, semua, semua, sini, semua, sini semua, semua, semua ya. sini semua ya dengerin dengerin semua dengerin listen listen eh, susah, susah, tuh, fuck, lesan, ya. nice. gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, gua, Oke okay, udahlah ya, selesai Jadi udah ada banyak makanan yang bisa diambil ya habis nah, itu dari sini kita langsung ke ladang Wait a minute. Ada Creeper Gue gak mau pas lagi bertani, gue meledak anjir Come here, f**k Seperti yang kalian lihat, ini adalah sumur tidak akan pernah habis ya Karena dibikin kotak Caranya gampang, kalian ambil kalau nggak salah dua kali aja, dua kali air di sungai gitu kan, taruh di sebelah sini sekali, terus nanti taruh sebelah sini sekali, pindah-pindahin kayak gini, sampai dia tuh nanti nggak ngalir, akhirnya udah jadi air yang tidak akan habis kalau diambil. mau percaya, tuh gitu. ini gue udah ambil nih, tapi tetap tenang airnya ya. Nah, sekarang saatnya ada shut the fuck up bitch. I'm just trying to be a good farmer Disini Di sini kita akan memanen yang ini namanya sugarcane ya. Sugarcane ini menghasilkan sugar dan buku nanti buat jadi uh, paper dan akhirnya nanti jadi buku. Harus ditanam sebelah air dan tingginya kalau nggak salah paling tinggi 3 deh. 8 4 ya gua lupa. Tapi intinya ini bisa di farm. nah ini juga nih Wet atau gandum udah bisa di farm. Itu ada yang belum sih cuman ya udahlah, gua bisin aja semua. Ini akan menghasilkan namanya gandum. Satisfying nggak sih ngelihat? <laughs> What? Ini lah. Kenapa kalau malam tuh jangan bertani sebenarnya? Itu gandumnya. Dan ini ada wortel, ada beetroot, aku lupa beetroot apa ya. Ah, di dunia asli karena kalau ini kentang. Langsung aja kita ambil juga. Terusnya, kentang. Terakhir juga ini. Segarkan yang di sebelah sini. Selanjutnya adalah kita akan mena Ah, shit the fuck up. Ah, ah oi. Oh. oh. Setelah ini kita akan menanam kembali apa yang tadi sudah kita tuh, apa namanya, kita sudah panen ya Sekarang kita akan tanam gandum dulu Wortel Beetroot Dan juga kentang Jadi tadi setiap panen tuh kita ada dapat lebihan gitu, jadi ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa buat kita tanam lagi Ya kita tunggu besok lagi untuk sampai tanaman tanaman itu siap dipanen lagi Nah, untuk uh, penjelajahan di sini kemarin gua ngelihat uh, sempat berkunjung ke Village ya. Kita akan parkour dulu. Nah, ini adalah village-nya atau desanya. Di sini gua memang mencuri beberapa set carrot ya. Wortel sama bitter dan lain-lain Sebelah -lain. sini gue kemarinan gue ambil Villager aja Wadah Nanti bisa dia tuker-tuker Emerald ya Sebenernya gue masih belum terlalu tahu juga Emerald gunanya selain mata uang di sini tuh apa nah, Seperti itulah village di sini ya Sening gue gak ganggu Seperti apa? Ah, gue gak akan ganggu lebih lanjut Baru <laughs> gue tau rasanya rumah lu kalau misalnya diinvasi ya sama orang Nah, lalu penjelajahan gue lebih lanjut yaitu ke arah sebelah sana ya. Kita akan ikuti obor-obor ini supaya kalian bisa lihat juga gue udah menjelajah sejauh apa. Let's go merfuck <tuh> sambil parkour. bangsat, bangsat. Ulang-ulang-ulang, let's go. Holy holy, banyak banget monster di sana. 11 Ah! ah. ah. Mulutak, mulutak. shit oh, shit shit ah santar-sentar topan topan pompan uh god fucker malam lagi ah lupa Oke aman, kembali ke jalur parkur. Oke, okay, gue udah kembali ke jalur parkur. Jadi sedikit tips buat kalian, kalau kemana-mana jangan bawa ember kosong ya, harus ada isinya supaya nanti pas jatuh langsung keluarin air dan kalian gak akan kena demek pas jatuh. sore nih, ubur dadakan. Ayo, let's go. Oke, okay, aman, aman, ya, aman bosku. Let's go, lanjutkan perjalanan. Ya, uff Nah, this time or f**k this time waktu itu gue juga bikin jembatan <laughs> karena gue malas buat turun lagi anjir yeah. <laughs> Woo. kita lanjutkan perjalanan perjalanannya enak, kenapa kalian nggak perlu ituin koordinat ya ingetin koordinat tinggal ikutin obor aja tuh kelihatan tuh pet gue jalan-jalan Sial, makanan gue juga kemana? Udah habis anjing. Oh, gue harus nyari batu buat bikin furnace dulu sih. Sumpah, gue nggak bisa lari dong. Oh, ada batu. <tuh> Oke, guys. Jadi langsung aja juga ya sekalian di sini gue bikin tempat istirahat rahasia ya. Oke, tempat istirahat rahasia aja sudah gue buat ya. Nanti next time kalau ada apa-apa gue kesini anjing. <tuh> apa gue mau sih? Kemarin gue sampai sini nih Udah menuju kayak pantai yang udah gak ada apa-apa lagi di sebelah sana Akhirnya gue ke sebelah sana Terus motor, motor, motor Akhirnya balik lagi ke tempat gua, rumah gue kan Gue yang gue belum jelajah adalah ke sebelah kanan Jadi gue kayaknya akan sekaligus sama kalian juga ya Kita akan menjelajah bareng Let's go Gue menemukan gua-gua aneh juga seperti ini ya Dan Gua akan berhenti melakukan penjelajahan ini sampai obor gue habis biasanya. Dia ya, Mas kalian aja. Masang obor di sini. Number oh, fucker. Dan gua kebiasaan gue juga, kalau gua masang obor di gua, gue pasti taruhnya di sebelah kiri ini nandain kalau gue tuh lagi apa masuk ke dalam gitu yang kiri. jadi pas pulang gue tinggal ngikutin obor yang jalannya tuh obor tuh di kanan banyak banget nih lagi ngerumpi bos Biasanya gue kayak gini nih kiri terus nih no, ada air nah, abis buntu balik obor kan di kanan tuh nah ini jalan gue pulang nih gitu penandanya gitu jadi kesimpulannya hari ini adalah kita bisa mendapatkan uh, tempat mining baru ya Ini kalau ini kedalamannya 45, ya lumayan lah 30 blok lagi ke bawah, daerah diamond gitu Gue mungkin akan membuat konten pencarian diamond ya, asik Di video selanjutnya Sekarang gue akan ambil dulu apa yang gue bisa ambil di mining ini Di mine ini Let's go Oke, okay, gue udah ambil secukupnya sih. Obor gue juga bentar lagi habis. Tadi gue habis bikin obor lagi. Gue nggak ada pedang, jadi gue nggak akan lebih lanjut ya. Shit, armor gue hilang banyak. Anjing gara-gara mati tadi. Oke, okay, sekarang kita akan mencari jalan pulang. Nah, kalau ini gue harus inget koordinat. Kalau nggak salah, gue harus dari uh, ke sebelah sana sih. Let's go. Wah, ada village. Another village, meh. Gila, gue udah main jauh banget ini. Oh, eh, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Wo wo wo wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Anjir rumah gak ada pintunya apa sih terus air, atau jalan pulang kemana lagi? Terus kalau dari arahnya sih harusnya ke sebelah sana. Oke kita coba ya. Ah gila, gue nggak ada yang namanya obor lagi anjing Oke, okay. harusnya gue nggak lakuin ini ya, harusnya gue tetap ngikutin obor sampai gue pulang. Tapi di sini gue akan mencoba. Oh! gue akan mencoba berjalan. gue di mana, Jing? tenang, semua tenang, semua tenang. aduh, gila, gila, gila banyak aja. uh wah oh, sih. selama masih ada makanan, gue artinya masih bisa lari. pokoknya rumah gue harusnya di arah matahari terbenam atau terbit ya gue lupa pokoknya. antara dua itulah. oh, uh, oh. Uh gua gue mendapati obor gua anjas, wae nyampe dong gokil. jadi percayalah pada obor guys dan insting. <gifat> shit om oh, shit, oke oh, oh. oke okay, beberes okay. dulu beberes. oke okay, guys segitu dulu konten dari gua main Minecraft kali ini. jadi sekarang kita udah menemukan banyak ya mining baru dan village baru. Untuk berikutnya nanti kita akan mencoba untuk mendapatkan diamond, pencarian diamond. Dan juga jangan lupa untuk beli baju SKNM seorang official. Anjir. Oke sampai segitu dulu kontennya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Go Wirman. Keep rocking and headbanging. Explain forever. Wuh. Cabut dulu. <tuh>